Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, kawan-kawan semua. Di pada sore hari ini uh, saya mau menoikan menoikan. Nah. Ya, ini rencananya mau bakar-bakar ikan pada sore hari ini di pelabuhan. Ya. Sambil menjelang malam kan, ini kan kata kata orang seliuk tuh, kata orang seliuk tuh panggang ikan, nikmati malam, guys, bro mantap bro, hmm. oke okay, bro mantap bro. Tuh bro uh, Susah amat hidup aja Oke bro, mantap bro Sip bro Mau bro ini kita bersama teman-teman di sini yang lagi buat muan ikan nah, rencananya yang ikan mau dipanggang itu katanya kata orang sini tuh ikan tongkol ikan tongkol halo ini bu dah ya halo bu bu uh, sebut dengan orang-orang sana tuh subscribe bu, channel bu jangan lupa subscribe subscribe sebanyaknya ya, oke okay, bro. Oh, guys seger bro, baru dapat mancing nih tadi aku. Ya ikan tongkol baru mancing nih bro, oke okay, bro. Yes, hmm. panggang tongkol bro, mantap. Yes. Kalau makan kesini. Ini lagi yang nunggu nih, maka tunggu jangan Tunggu ya nama uh. selfie ngan Rini nama kayaknya. selfie Rini. ini Jamie. Oke bro persiapan untuk bakar bakar bro ya sore ini, bro ya. Mantep bro persiapan sore hari ini bro. Hmm, bro. Mantep bro sih bro pada oh, sore hari ini. Masih di pelabuhan Bersama Teman-teman sekitar Untuk bakar bakar ikan. Suasana Di sore hari Di pelabuhan Pulau Seliu Dengan uh, Air yang jernih Mantap Mengalir Sedap. bro! Oke, okay guys, kita sore ini mau masak-masak. Coba eh. masak-masak ikan tengkol. Okay. acara panggang-pangganya sudah mantap, nek sudah mulai, bro. Mantap ya? Jadi kawan-kawan, uh, pada sore ini kita bakar ikan tongkol di pelabuhan Kalau yang enggak makan ikan tongkol Oke okay, bro, sip bro. Jangan lupa bro. Hah? Iya, tak kok bercakap, Pak. Bercakap enggak? Kalau oh, bercakap enggak? Oh, enggak. Kan kata ibu tuh, kalau misal kepala sama kepala bercakap, jadi harus ditungging di enggak sebelah. Jadi sikok kepala kikor. Nah, ini bos kami, na? bos. Yes, bos, nah. Jangan lupa subscribe, bro. Channel aku, bro. Subscribe sampai so banyaknya, bro, ya. 1.500, nah. Bentar lagi 1.500. jam tayang kurang, lebih, bro. Iya, yeah. Mantap Mantap, pro -sip.